Halo apa kabar teman-teman, balik lagi di channel cara kita.id. Nah jadi pada video kali ini kita akan belajar mendesain poster ya teman-teman Dan ini akan saya bahas secara step by step dengan sangat mudah Dan kali ini saya akan menggunakan software Adobe Photoshop CS3 ya teman-teman Dan nanti kira-kira untuk hasilnya akan seperti ini Oke cukup menarik ya teman-teman Nah langsung aja ya, buat kalian yang penasaran gimana cara mendesainnya, yuk kita langsung aja simak video tutorial berikut ini. Oke kita lanjutkan ya teman-teman, yang pertama kita buka dulu aplikasi Adobe Photoshop CS3 nya. Nah kemudian jika sudah terbuka kemudian kalian langsung buat lembar kerja baru ya dengan cara file new kemudian dengan ukuran seperti ini dengan ukuran width 10 cm dan height 15 cm kemudian resolusinya kita beri 300 saja oke jika sudah kemudian kalian klik ok nah seperti ini ya kemudian langkah selanjutnya kita masukkan bahan-bahannya ya teman-teman untuk bahannya ini nah bahan-bahan ini nanti akan saya sertakan di link description ya teman-teman bisa kalian langsung download secara gratis oke kita seleksi semua kemudian kita masukkan ke dalam software adobe photoshop kalian oke sudah ya ini tadi layarnya kemudian kita tarik aja atau kita masukkan ke dalam layar ini kemudian kita atur ukurannya hingga pas sesuai layar pertama tadi ya nah jika ya sudah kita close aja yang ini oke kemudian kita masukkan foto yang ini ya nah jadi di disini saya akan ngambil objeknya aja jadi, akan saya pentul. Nah, ini agak lama ya, teman-teman. Ya, jadi nanti videonya akan saya percepat dua kali. Okay, jika sudah kemudian kalian tekan Control Enter kemudian kita minimize kita kasih feather radiusnya dua dan oke okay. kita drag atau kita tarik ya ke dalam sini kita perkecil ukurannya dan kita sesuaikan aja nah kira-kira seperti ini ya <tuh> dan kemudian jika sudah ini kita close aja ya. Nah untuk langkah selanjutnya kita masukkan uh, Ornamen ini Atau bahan mentahannya nah, Tinggal kita atur aja ya teman-teman Jadi nanti di belakangnya ini akan, beri, akan saya berikan efek uh, Lingkaran ya Caranya ini Gunakan ellipse tool Kemudian pakai shape layer Kemudian yang lingkaran ya ellipse tool Kita buat lingkaran nah ini kita berikan warna putih oke seperti ini kita potong bagian yang kelebihan ini ya dengan pen tool dan kalian atur saja seperti ini ya bisa kalian ikutin caranya Nah kemudian jika ingin uh, objek ini biar terlihat di tengah Caranya itu kalian munculkan dulu garis ruler ini Dengan cara ctrl R Kemudian di duplikat layer backgroundnya Nah ini secara otomatis akan muncul bagian ini ya Untuk melihat bagian tengahnya Kita Tarik saja seperti ini Nah tinggal kalian uh, objeknya pas di tengah seperti ini ya ke dari tengah dan kemudian tinggal kita berikan tulisannya ya teman-teman karena ini temanya eh, apa namanya temanya poster wisuda nah jadi kita buat tulisan seperti ini wisuda sebentar lagi oke maaf kita kecilkan fontnya Oke, okay. dan eh, gunakan font Arial ya. Jadi, untuk kalian bebas akan menggunakan font yang jenis apa, karena kan disini kan banyak sekali jenisnya ya. Karena ini hanya karena ini hanya contoh. Jadi, saya akan menggunakan font jenis Arial, kemudian board. Nah, yang ini, oh ya, maaf, ini tulisannya. E, jangan gede semua ya Karena kurang bagus nanti hasilnya Kita ubah Di Sudah Sebentar Lagi Oke seperti ini Kemudian Kita berikan warna Hitam ya karena putih nggak terlihat Nah seperti ini Selanjutnya Kita buat Efek dengan ini ya kita buat efek biar tulisannya nanti e, melengkung gitu ya yang flag nah, tinggal kita sesuaikan saja apa mau seperti ini atau yang seperti ini bebas ya Nah kira-kira seperti ini Jika sudah kemudian klik OK Kita besarkan dikit fontnya Biar dia lebih jelas lagi Kita berikan stroke warna putih dengan size nya kira-kira 7 jika sudah kalian klik ok kemudian kita berikan efek fotonya ya kita fotonya berikan efek foto yang tadi nah ini dengan efek lingkaran nah caranya mudah kalian pilih ellipse marquee tool nah yang ini kemudian tekan shift oke seperti ini ya tinggal kita sesuaikan jika sudah kalian geser saja menggunakan move tool ke dalam layer posternya nah tinggal kita kecilkan kita susun yang ini di sini, ya. Nah, jadi akan saya percepat lagi karena ini agak lama, ya. oke seperti ini ya karena susun seperti ini dan kemudian jika ingin terlihat lebih menarik kita berikan efek gambar ini layar ini kita berikan stroke warna putih caranya seperti tadi ya teman-teman klik ini <tose> add layer style kemudian kalian pilih stroke kita berikan stroke warna putih ya kemudian untuk size nya kira-kira 10 saja jika sudah oke okay. Kemudian copy layer style ini, yang warna putih ini, stroke ke bagian layer ini, sama ini. Caranya, klik layer ini, layer 8, kemudian klik kanan. Kemudian kalian pilih copy layer style. Kemudian tinggal kalian tandain saja uh, layer mana yang akan diberikan efek stroke ya. Klik kanan, kemudian paste layer style. Nah, maka akan secara otomatis dia sama ya ukuran size-nya ya. Seperti ini. Oke, jika sudah kalian buat grup biar tidak terlihat banyak seperti ini ya, Karena cukup mengganggu. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam layer grup ini. Oke, kemudian kita perkecil layarnya. Nah, sudah berhasil ya, teman-teman. Tinggal kita berikan tulisan lagi. Di sini saya berikan tulisan buruan booking kemudian kita berikan warna hitam ya color nya tinggal kita sesuaikan saja nah Kemudian sama seperti tadi, kita berikan efek layernya, stroke, dengan warna putih. Biar terlihat jelas tulisannya ya. Oke, okay, dengan size-nya ukurannya 6. Jika sudah, oke. Okay. Dan selanjutnya tinggal kita berikan tulisan lagi di sini ya. Karena ini sebagai contoh, maka saya akan berikan kata-kata biar lebih menarik. ctrl plus save nah, kemudian kita duplikat layer ini caranya klik layer control save kemudian Arahkan ke bagian bawah sini Oke okay. secara otomatis akan menjadi dua ya Nah tinggal kita ubah aja tulisan ini menjadi momen kamu Hanya di sini sini. sudah hai, hai, ya teman-teman ya tinggal kita sesuaikan saja eh, posisinya ubah warnanya menjadi merah nah seperti ini Kemudian tinggal kita berikan watermarknya, ya. Nah, jadi bisa bebas kalian berikan isi apa di sini, bebas karena ini hanya contoh. Jadi di sini saya menggunakan watermark YouTube saya, ya, yaitu YouTube tutorial cara cara kita. .id tinggal kita sesuaikan kemudian kita berikan kolom seperti ini ya caranya oh. oke okay. Ini taruh bawah sini sampai sini sudah hampir jadi ya teman-teman Nah jadi bebas kalian misalkan di sini mau berikan e, nomor telepon ataupun IG Facebook dan lain sebagainya bisa ya karena biasanya poster itu di sini ada alamatnya kemudian alamat Facebook IG kemudian nomor telepon dan lain-lain ya karena ini hanya contoh jadi saya buatnya simple saya berikan watermark YouTube saya cara kita.id Nah jadi kalau misalkan kalian mau berikan alamat atau lain sebagainya itu malah lebih bagus ya Nah untuk hasil endingnya seperti ini tinggal kita satukan layarnya menjadi satu merge layer Kemudian, langkah terakhir tinggal kita save posternya. Ya, eh, saya akan save di luar sini. kemudian saya berikan poster wisuda. Kemudian, save. Nah, usahakan ini kualitinya fullin aja ya, jadi biar hasilnya itu lebih tajam. Misalnya, kalau di sini dia semakin low, jadi lebih kecil ya ukurannya. Jadi, gambarnya itu nanti. E, akan terlihat tidak tajam ataupun pecah-pecah, ya. Jadi, saya sarankan fullin aja di sini. Kemudian, jika sudah, kalian klik aja pilihan "Oke" okay di sini. Kalian pilih "Klik Oke". Okay. Nah, coba kita lihat tadi hasilnya kurang lebih. Nah, ini ya.